Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar leslah, Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kabar spesial. Ini vitamin bahagia bangetnya untuk kita semua, yaitu penyemangat warga baby BBL, Masya Allah, si si ganteng, luar biasa, dan tentunya mudah-mudahan persahabatnya malam hari ini. Bang El, Papa Bila, dan Buda Lesti ini membawa piala penghargaan di Ajakismun 2022 Karena malam hari ini adalah malam yang tentu membuat kita dikrikster banyak persahabat ya Bismillah saja, optimis, semangat untuk selalu mendoakan yang terbaik buat Leslar Berikutnya persahabat kita lihat nih, wow, mereka Kawan Dahara ya, menginfokan bahwa Lesti dan Rizky Bilar ini sepaket malam ini tampil di Kids World 2022 mudah-mudahan menampilkan penampilan yang luar biasa membuat kita bangga dan semoga saja mereka memborong piala penghargaan masya Allah mudah-mudahan kita juga mendapatkan cincukan vitamin-vitamin bahagia semoga saja abang El juga ikut menemani Bunda dan Papa Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga nih ada sebuah yang spesial dari Bang Ariel. Ini Bang Ariel mengunggah sebuah postingan juga bersahabat ya sedang berada di studio Indosiar dan ada sebuah kalimat Bismillah semoga lancar selalu Amin. Itulah tentu doa yang dipanjatkan oleh Bang Ariel. mudah mudahan persahabat ya Bismillah lancar selalu malam hari ini dan tentu kita berharap banget ya semoga. Leslar malam hari ini Membawa piala penghargaan Kita aminkan doa-doa baik Mudah-mudahan kekompakan Dan kesulitan dari fans sejati Selalu kompak Untuk mendukung yang terbaik apapun itu Buat Lesti dan Rizky Bila. Selanjutnya persahabat Kita lihat juga nih Ada orang spesial banget ya Ini postingan foto Bunda Lesti Sedang tertidur Di sandaran Persabat ya ini momen-momen yang membuat kita Warga Konoha Dibuat baper Pasti kalian masih ingat Momen ini yang sangat Membuat kita semakin bahagia Dan untuk berikutnya juga Kita lihat Diunggah, story storynya Bang Rizkaya dua jam yang lalu tepatnya mengunggah sebuah postingan foto Momen ketika main sepak bola Bersama Papa Rizky Bilar Papa Rizky Bilar ini menjadi lawan tim dari Bang ya. perhatikan di sebuah kalimat, Adiskaya mengunggah um, ya, sebuah kalimat 10 menit di dalam lapangan kita rival ketika peluit akhir game dibunyikan kita sahabat lagi at Rizky Bilar. Wow, ini sih teman sejati banget ya. Mudah-mudahan support selalu diberikan oleh Bang Adi untuk idola keselangan kita, amin. Doakan saling terbaik juga nih pertama mereka. Dan selatu rahmi tetap terjaga dengan baik. Dan kita berharap bahwa banyak doa, dukungan, support yang diberikan dari orang-orang yang tulus. Mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Pasti bersahabat ya, kita menunggu penampilan dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar malam hari ini. Semoga saja idola kita tentunya menampilkan penampilan yang luar biasa dan semoga lancar. Dan kita makin gak sabar melihat outfit yang dipakai oleh Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan baru, kejutan bahagia dan vitamin terbaru di malam hari ini Tetap stay tune terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh